Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, salah satu amal yang paling Salam disukai Ulaipal. oleh Allah sebagai Waalaikumsalam Al umma Rara pulang Hmm, Umah gak ada ya kak? Kenapa Rara? Kau mukanya hmm. bete gitu? Nah, nonton TV aja deh, he? Ehh, hmm. nonton Raja TV Pajak, Wah, penguruh harta kadun Rara juga mau Eh? iya mati lampu hmm, hmm gimana caranya aku hibur Rara ya? Hmm? Wah aha? Wah huh? huh? wow. pertama kamu Wah. harus melawan sangat. Wow. Lalu kamu akan melewati sumai lava. Nah, sekarang kamu sampai di sarang makhluk yang paling mengerikan. Wow. kamu harus menyelesaikan rintangan terakhir. Ha. untuk, untuk menyelamatkan Bani. Bani. <tik> huh? Wah minuman coklat kesukaanku. <tik> Yeay, selamat kamu berhasil menyelesaikan Treasure Hunt ala Nusa. <tik> Gimana seru nggak? <tik> seru banget kan Nusa? Makasih ya Rara sekarang nggak bete lagi. Bismillahirrohmanirrohim Hmm enak Ah Kenapa berantakan semua? Tadi Kak Musa buatin Rara petualangan harta karun Seru deh Uma Masya Allah, gitu dong anak rumah.